Tercinta dan Bapak, Bapak Bos, serta Ibu Mama, Ancik. Mama, Ancik. Semua keluarga besar dari Mama, MH Terima kasih banyak sudah mengundang Mama, dan selfie Mudah-mudahan panjang umur rezekinya makin banyak Insya Allah selalu, selalu berbagi Dan semua Mama, baik. Mama, bikin Mama, baru lagi Baru Mama, Mama, Suqardi, tahu tahu gua, siapa sukar tahu tunggu sukar Jangan